Kuda yang mana Kuda yang mana Tuhan senangi Kuda yang putih Kuda yang putih di dalam kandang Janda mana Janda mana Tuhan senangi Janda yang putih Janda yang putih Berambut panjang Janda mana Janda mana Tuhan senangi Janda yang putih Janda yang putih Berambut panjang Bersama Cantika Music How'd it go? I'm <laughs>